Halo sobat sobatku semua kembali lagi bertemu dengan saya channel Sofian. kali ini akan saya membahas sedikit mengenai tanaman dan uh, fungsinya namun setelah saya cari di google saya tidak menemukan jenis tanaman ini dan buahnya seperti yang terlihat di video ini namun setelah saya Tanya-tanya ke teman-teman sekitar Buah dari tanaman ini berguna untuk menangkap tikus Terutama tikus-tikus yang ada di rumah kita Tikus atap merupakan jenis tikus yang lebih senang mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan Namun tidak menutup kemungkinan untuk memakan biji-bijian dan daging-dagingan Adapun tikus got lebih senang mengkonsumsi makanan yang seimbang yakni buah-buahan, biji-bijian, ikan hingga daging Sudah menjadi rahasia umum bahwa tikus merupakan hewan yang sangat berproduksi Tikus betina hanya membutuhkan waktu singkat untuk mengandung yakni 21-24 hari Tikus adalah hewan yang berkembang biak dengan cara vivifar atau beranak. Satu ekor tikus dapat melahirkan 6-10 anak sebanyak 5 kali dalam setahun. Untuk itu, perlu kita menjaga kebersihan rumah agar tidak menjadi sarang tikus. Namun, saya menemukan tanaman ini ada di sekitar pekarangan daerah tempat saya gini. Tanaman ini biasanya dijadikan tanaman hias. Namun, setelah saya lihat, daun dari tanaman ini mirip dengan tanaman mangga. Kemudian, kembang dari tanaman ini mirip dengan kembang kates. Setelah saya lihat kembali, buahnya mirip dengan buah apel atau mirip dengan buah mangga namun setelah saya dapat informasi bahwa buah ini begetah dan saya petik satu untuk mempraktikkan apakah cerita teman saya ini benar atau tidak ini adalah buah setelah buah dan buah ini saya coba untuk iris-iris kecil-kecil setelah itu saya letakkan di dekat rumah di mana terdapat jalur tikus pada umumnya Jalur tikus ini akan sering dilewati pada malam hari ataupun pada malam, pada senja hari Setelah saya melakukan percobaan Saya letakkan di jalur tikus tersebut Ternyata tikus tidak berani mendatangi buah yang telah saya iris-iris ini Apabila teman-teman mengetahui pohon apa ini silahkan di kolom komentar